Halo, juga, selamat siang sobat semua para pecinta batu akik Alhamdulillah, pedas yang hari ini saya akan mempromosikan batu akik saya Yang yaitu itu kecubung Ini kecubung-cubung yang pastinya ini bukan ori ya Ini kecubung-cubung sintetis Yang pastinya ini opsi atau terserah Yang paling meningkat natural Ini biasanya mudah Yaitu buat buatan Oke, kita akan langsung aja ini dia kecubung ada tiga ini dari alpaka ini bukan 8 ya size 8 ya ini untuk dimensinya anda bisa lihat sendiri untuk warnanya juga bagus juga sih. ini di bawah 500 anda bisa lihat untuk size nya ini size nya gede ya oke sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan komennya untuk keluar ini harganya 50 ribu bisa bayar di tempat anda bisa lihat di ini ini harganya bagus sekali oke kita akan cek ya oh iya ini kan bening ya bening seperti kaca ya Nah bisa lihat ini, kita lihat satu-satu. Ini alpaka, kromnya krom emas ya, hanya kuning. Ini ada batu-batu sirkonnya. ya bisa lihat. Ini satunya yang 50.000, bisa bayar di tempat. Kalau mau nikun, niku silahkan. Ya, enggak bisa lihat ya. Mana yang umum utama? Ini dengan angka 500. Ini sasa-sasa sedikit ya. Oke, okay, terima kasih atas Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa orderannya. Ini harga lima ribu bisa berada tempat. Oke, okay, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan video selanjutnya hanya di channel ini. Terima kasih.